Service, iya, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Satu Dua Tiga It be ae terima nikah dan kawinnya Yusi Susilawati binti Bapak Didi Supardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai